Jangan malu, malu oke? Okay? <laughs> <dia. laughs> <wanna pay> <laughs> kita juga sedih bang, kita apa namanya uh, dari Ben, liat ben bukan dari siapa-siapa gitu bang eh hey, ngana tapi tapi si gua salut mentalnya udah jadi bagus bagus iya bang nah, itu banget. karena komit sosmed gak pakai. nah Hasil gitu selam, dong selama, selama, selama grade final sosmed dihapus ya semua bagus tapi si cang itu agak bandel dia Memang lagi selalu lah ya. emang itu harus itu gak ada kulit curi <laughs> cangg itu Eh, apa ini, Dataran? MVP kita nih, Bang. Wih, MVP, Cok. Gila. Berinding gua, Cok. Kali. Kok kita jadi itu kali ini. Mantap, Cok. Gila berinding gua, Cok. Kalian. Malam, Bang. Malam. MVP kita nih. MVP Terminator, Cok. Woi, ingat. Jangan star syndrome. Oh, iya, Bang. Iya, Bang, gua ah. loh, Bang. Kita. Ya. main itu, Bang. Tahu. Tahu kapan harus berhenti. Iya, Bang. semangat nanti ya. di saya ya, jangan ngocel pengalaman. Sombong jangan di <laughs> Indonesia baik, ya kawan. Adik. Amin, Bang <laughs> Ben, amin. amin, Amin, Amin, Walaupun Amin, Amin, Amin, Amin, Amin, Amin, Amin, Amin, Amin, Amin, Amin, Amin, Amin, Amin, Amin, Amin, Iya kan? Iya. Jago banget bahasa sombong. Ya, jago banget bahasa gitu. Membener gitu. Nanti, Nanti lu udah enggak jago enggak iya, bisa sombong lagi, Cuk. iya Allah. Eh, tapi ingat ada pepatah iya, sombong adalah bang. awal kehancuran kehancuranku. <laughs> Jangan, Jangan ya, hei. Eh. Iya, Bang. Jangan. Itu soalnya ya. anak-anak mereka, anak-anak mereka nih enggak, Cuk, enggak sombong, Cuk. Cuk. Cuk. Besok ke mana, geng? Enggak sombong aja. Pokoknya juga. yang halal aja, hal -hal aja, Bang. Besok ke mana? yang halal aja bang pen. Eh suga ketemu bang. Oh bang pen, suga mau ya, kesini tuh. Iya. Suga, dia aku mending kuliti nanti. Ya. <laughs> <J> <laughs> tapi kayak bang pen anak-anak gede -anak kan lebih pengen ketemu suga daripada ketemu lu dah. Emang. Iya <laughs> kayaknya. <laughs> iya. Kenapa ya? Nanti eh kalian nggak besok nggak aku mau mampir besok bos suga. Nah nggak kemana-mana sih kita bang Kevin. Nah. Tapi malam diajak diajak diajak dia dinner sama Kevin. Apalagi kita. Iya iya bang. Nanti enter kita kabar kabaran lah ya. Iya yeah, bang. Meeting kita ya meeting ya. Ya yeah. siap yeah, bang. Meeting yang mana meeting nih Kevin kan kalau pengen ngomong. Tutup tutup tutup. tutup. Kita meeting dia ya. ingat ya. <tutup>. Nanti lah sehari kita harus meeting pokoknya Kevin tetap. Tidur nangis kayak tadi. Nanti dia nangis. Utang meeting kok family sambil mereka dating. yang nangis mereka. Oh iya iya iya. Nicher hmm. berarti dapat pesan sponsor jadi smart <laughs> <laughs> dapet, iya, dapet, dapet dari Cok. Bilang semangat. Dapat. Ya dapat. Dapat duit dari dari Friend Alhamdulillah begitu kan. Begitu kan. Untung gua rani. udah panjer nih, udah panjer nih. Waduh. Kalian ada baju yang ini enggak sih? Belum ada ya. Ini baju pertama gede loh. Lumayan eh apa? Ala Mister iya. ini baju pertama. Ah, tapi yang hitam. yang hitam, yang hitam. Oh, hitam. hitam banget. Ini ah. baju gede pertama nih, Guys, 2 tahun yang lalu kurang lebih. Tanpa oh, ada sponsor. Enggak aku pakai yang ini lah biar kalian ingat kita semua bukan apa-apa tapi mimpi yang menjadikan kita apa-apa. Ya, amin. Mantap. Bali, thank you. Thank you, Mali, thank you. Siapa? Sebelum kecil. Ya, Sebelum kau pakai baju itu dulunya sumber rejeki warna hijau. Iya, <laughs> Bang. Huh? itu kan sampai di sampai dibilang cocok uh, oh lah kita itu you know? ya jadi motivasi aja itu bang kita sudah telepon keluarga belum tapi... sih keluarga hilang jaringan kan bang di Manado Telkomsel tapi oh. udah ada ini kayaknya ya, nanti lupa di, lagi ya. aku telepon apa ya. ya teleponnya bilang kasih ya tahu selalu kita ingat keluarga juga bang pen kasih tahu jual ya. jual pacar, kita. pacarmu, pacarmu kita, iya kasih tahu kasih tahu pacarnya gitu udah pacar udah Pacarnya, mereka ini semuanya sama tempat daerah. manado semua bang, manado satu kota, satu daerah juga. Soalnya denger dengar pen pacarnya, Nichil Ini pen, ini pen apa? Apa tuh? Apa UFC, UFC, tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? takut aja pokoknya Koknya persiapan apalah lah dia? Lang, uh, pro eh, proda E apa namanya? persiapan apa sih yang da daerah daerah bangkai? Pon, pon, pon, bukan, bukan, bukan, bukan, PORDA PORDA PORDA PORDA apa, kan dia sekarang apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, dia kan udah, udah jadi atlet, jabar juga kan di Bekasi cuma untuk sekarang gara-gara covid uh, semua atlet dipulangin oh, nice, oh, alaah nice. oh. <coughs> tapi, berarti mana -mana. kan lega nggak Cio? perasaannya Cio? Ya. perasaan Kenapa kalian gimana? perasaan kalian gimana perasaan? perasaan kita sih, ya pertama nggak percaya sih maksudnya uh, kita kayak insecure gitu, soalnya kita bukan siapa-siapa gitu eh uh, yang masuk ke ppl dan gak nyangka tuhan beri jalan, kita Alan bisa biasa dongalan dong mukanya biasa aja dong <laughs> kita... poninya poninya mas <laughs> turun lah poninya poni. poni. nah poni benerin ya kan mas pokoknya gitu. kayak kayak mimpi aja lah kita maksudnya gak kayak nggak nyata ini kok kita bisa gitu cuma Tuhan lah ya, star kayak bocil ya, anjir kayak abang yang lagi main PS cuma di belakang, emang bocil ya bang Pen, <laughs> kayak bocil ya, lah gak yang tapi... main PS cuma dikasih sedikit tapi gak dicolok, eh bisa bisa ini lah, <laughs> bisa plat, bisa. <isap. laughs> Ada-adaan main PS ya, iya. <laughs> tapi susah uh... dukanya kalian lah, gue udah tahu. Terus sekarang kalian udah sampai ke titik ini itu terbayarkan lah semua ya, antep ya jangan lupa, ya bang, keren. emang coach Benny luar biasa dari season ke kemarin kan jadi, ya, fun fact nya juga. fun fact nya, mereka ini seneng banget pas di coachin Benny pas season 3 ya iya cuman dari mana aja. ada nanti coach, ya, pokoknya gitu aduh. lah terus kalo seneng kenapa dipecap bang, pengen semua ya bukan dipecap, emang <laughs> satu season satu season, kerja sama <laughs> satu season lu yang main-mainannya anjem juga tapi <laughs> briefing briefingan briefingan udah udah udah bagus ya Iya Bang, gara-gara Bang ini eh, apa kemarin bilang briefingnya nya benar kayak ya, gini. Ya, Soalnya briefing Cara kita briefing ya, yang waktu itu <laughs> <masih laughs> tahu udah diterapin gitu. Iya. Oh, Terus eh uh, Bang Beni bilang main satu-satu kita terapi sekarang. Jadi enggak anggapan Alan bukan IG lagi gitu. Kayak semua udah tahu momen yang uh, next step harus gimana gitu. Oh nice. Karena penyakitnya oh, mereka oh. awal gitu, Pen. Oh, iya ya mana kayak bebek iya bebek, ikut, ikut, ikut indukan nah indukannya tuh Alan tuh nah Alan indukan kedua sih bu kita ketiga sih bu bukan yang gua betul. soto ya bukan gua soto ya mirip Nova anjing mereka mainnya kalau udah kejepit dia ya, ngisi dia ya, ngisi dia ya, ngisi ya, kayak kalau udah kejepit enggak, belum, masih aja. jauh, masih jauh ya maksudnya, tipu-tipenya kayak gitu cu, nggak fokus ke satu titik terus jagaannya kanan kirinya itu loh hmm. yang kemarin gua bilang maket ya guys, di saya ini pengalamannya bener-bener hmm. hmm. kalian harus yeah, serap abis yeah. ini lawannya oh, kalian ambil, nih. Ya, Umpa, ini tip juga buat ini, si buah. analis dua orang ini harganya udah mahal nih <laughs> wah gila wah <laughs> harganya mahal <laughs> Umpa <laughs> Umpa Ini apalagi yang sisatan, sisatan tuh udah mahal banget ini harganya nih. fun fact nya mereka nggak mau dipisah Hai, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, ya jual oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, gede oke, oke, bang Bang oke, itu harus gede itu karena oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, apa Kenapa benar-benar berpisah itu juga karena apa? Kayak oh, mungkin udah mau pensi atau mau ngurus apa lagi. Otak udah mau habis berasih. Eh, pokoknya kita ikut jejak Bambe inilah, ya kan? guys. <laughs> nah. Ah. Ah, ah. Nah, ini. Cang cuk ini apa ini? Paling paling kuda <laughs> tuh ini. Iya paling rusuh. nih, Paling rusuh dia ini, Bang memang iya kelihatan <tuk> ya keningnya itu banget eh, kening lagi alisnya tuh kenapa itu sih alismu itu, ya, itu kemarin berantem sama aku Bang aku pakai selucurnya <tuk tuk tuk> kayak ditumpah tuh jadi gimana Suga jadi datang ke besok bawa kuaca-kaca Cang Cang Suga datang Cang kita siapin rempah-rempah uh, -lempa. <tuk> So mau mah digulitin, guys. Weh, nanti kan turnamennya offline ya kan? Hah? Enggak tahu kita itu, Bang. Nggak lah, enggak oh, tahu, nggak tahu kan? juga. Iya, enggak tahu. Main-main aja kita. Iya, main-main aja. Oh. Emang apa kata-kata Bang Beni season 3 kepake semua, Bang. Thank you, Bang. Mantap. Mantap, Jang. <laughs> nanti, Jang, kita <laughs> ngobrol <-obrol> apa <laughs> lagi dalam lagi Emosi, <laughs> <Gak> <laughs> cerewet Tapi tapi di ah iya, adalah <laughs> nanti kalaupun memang offline, gue ya anak anak BMB nih. kalau offline, kuat ya, nggak okay? ya mau malu. Oke, ya mau cari anak mau